Hati-hati Euro, US sedang bearish. Secara umum, bias harian pergerakan Euro, US diterlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertekan di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga Euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.12357 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.13731. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212